Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Waalaikumsalam, Pak. Maaf tadi saya telat konfirmasi, ternyata bukan mahasiswa sini. <laughs> Mohon maaf ya, tadi konfirmasi ke 14 eh 401 apa tadi ya? Ini, ini kan 402 ya. Iya betul Pak, empat hmm, kosong. Tadi setelah konfirmasi. Oke, ini kita berapa orang nih? 60 kan ya? 60 orang? Eh enggak. 22 ya? 22 Pak, aslinya Pak. Ya, oke. Okay. Gimana tugasnya? Udah selesaikan? Udah ya. Ada berapa saya cek? Ada ada yang belum? belum. Yang kemarin hadir Vicon sih banyak yang sudah ya cek masih ada sih belum. Lo hmm. so, yang belum uh, itu nanti gak apa apa di apa namanya uh, dibuat tapi uh, dipilih salah satu dari empat materi yang saya berikan kemarin gitu. Jadi misalkan kemarin ada pengertian apa gitu ya, nah itu di grup satu. Terus uh, grup kedua apa, grup tiga apa, grup empat apa gitu ya nah jadi kalau yang nggak hadir itu dipilih aja salah satu materinya lalu dia bikin sendiri rangkumannya rangkumannya dibuat sendiri terus pertanyaan sendiri gitu jadi uh, pekerjaannya apa tugas kita semuanya uh, selesai itu kita uh, ini aja apa kita cari uh, yang terbaik dan enggak ada menghambat gitu ya walaupun nggak hadir Fikon tapi tetap uh, tahu apa yang dikerjakan kayak gitu Oke, okay, uh, seperti biasa, Ntar saya record dulu. Recording in progress. Oke, okay, uh, seperti biasa, kita akan uh, buat grup gitu ya. Cuman uh, ini udah disampaikan belum ya ke teman-teman? Tadi saya udah sampai ke grup. kok oh nggak salah ya? Iya, Pak. Tadi saya sudah sampaikan ke teman-teman juga di grup Pak. Ah, oke, okay, sure. siap. Oke, okay, uh, game sementara itu saya siapkan dulu untuk uh, apa namanya materi yang akan dibahas. Untuk materinya, udah diterimakan ya? Sudah, Pak. Sudah ya, ada yang ingin ditanyakan tentang materinya? Ada yang tidak paham dari materinya atau sudah paham? Ini berarti kita perlu install ini pak ya Visual Basic 6 ya Pak Andrea? Iya benar, install Visual Basic 6. Ada yang udah install? Belum ada ya? Oke, seperti biasa kita akan lakukan diskusi. Uh, cuman mungkin nanti yang belum itu nyusul aja gitu ya, yang yang belum masuk. Baik Pak. Enaknya kalau ngasih, kalau saya kirim materi itu di hari Senin atau di hari yang bersangkutan ya? Kalau dosen lain? Uh, kalau ada Senin sih kayaknya kami lebih prefer lebih awal, Pak. Jadi Oh gitu. lebih lowong untuk membacanya, Pak. Mohon. Oke, okay, oke, okay, okay. Baik, baik. Berarti nanti eh uh, pertemuan berikutnya akan saya buka di hari Senin aja ya, biar lebih cepat ya. Terima kasih Pak Andri. Oke. Okay. Soalnya saya masih belum terlalu paham nih dengan LMS-nya gitu ya. Karena kan uh, tahun KPS semester lalu itu saya kan saya kan baru satu semester nih baru masuk gua semester di usia ya. Semester lalu pakai Haruka gitu. Jadi uh, pakai bisanya Haruka gitu. Terus tahu-tahu pindah ke Edling gitu kan. Karena ada masalah ke saya harus menyesuaikan dulu gitu ya. Itu aja hadir saya masih bingung ya udah nanti saya hadirkan semua aja. <laughs> hadir semua kan itu. Saya buat Oke, okay, sementara itu saya ajarkan aja dulu materinya ya, biar nanti pas uh, apa namanya, pas dibuat grup pada paham. Oke, okay, pertemuan kedua ini kita akan sedikit membahas uh, Visual Basic 6 gitu. Nanti akan kita install. Kalau misalkan teman-teman butuh linknya, uh, saya ada linknya nanti saya akan kirim biar nanti diinstal di laptopnya masing-masing gitu ya. Oke, okay, nah kita harus tahu dulu uh, konsep pemrograman berbasis visual ini, itu ya. Yang pertama, program berbasis visual itu menggunakan konsep event driven, gitu. Apa itu event driven? Gitu. Ya. Yang pertama, kode program tidak mengikuti alur yang ditetapkan awal, gitu. Yang kedua adalah eksekusi program. Dapat berjalan sesuai dengan event yang diberikan. Urutan event menentukan. Nah ini artinya adalah uh, nanti kita akan praktek langsung untuk menggunakan event driven -in ini karena uh, seperti tombol gitu, tombol terus diklik gitu. Nah di dalam tombol itu ada source code yang akan menjalankan uh, apa driver tadi gitu. Jadi jadi seperti uh, fungsi action dari yang kita buat gitu. Nah, yang kedua adalah urutan kode yang dieksekusi. Jadi alur alurnya, alur jalan program bisa berada untuk berbeda, maksud saya untuk setiap eksekusi program. Gitu. Nah, dulu saya pernah buat suatu aplikasi menggunakan uh, Visual Basic, gitu ya. Itu uh, frame-nya aja itu bisa di, dijadikan fungsi. Gitu. Uh, lalu apa uh, bentuk shape juga bisa dijadikan fungsi. Gitu. Jadi, bukan hanya tombol aja yang bisa nyerin fungsi, tapi e, berbagai bentuk bagan juga bisa kita e, gunakan. Oke, okay. nah, ada namanya IDA (Integrity Development Environment), gitu ya. Yang pertama artinya adalah penulisan program banyak dilakukan dengan berbagai editor, misalnya Notepad. Gitu, jadi nanti kita bisa gunakan Notepad juga angka kedua, dengan menggunakan ide programmer dapat membuat user interface melakukan coding melakukan uh, testing dan debugging seperti mengkompilasi program menjadi executable gitu nah di sini saya pengen tahu dulu untuk user interface teman-teman semua udah tahu ya apa artinya uh, ya itu pak kalau Menurut saya, yang ini, Pak, yang bisa dilihat langsung, ya, Pak, sama user, Pak, tampilan okay. depan itu, ya, ya benar. Kemarin belajar IMK, enggak ya, interaksi manusia komputer? Uh, belum, Pak, IMK, Pak, ya, belum dapat, ya. kita, Pak. Oh, belum dapat, ya, bisa. interface itu di mana uh, tampilan dari suatu aplikasi gitu. Jadi, kita uh, akan tahu seperti apa tampilan-tampilan dari sebuah aplikasi itu, sehingga... Uh, User itu paham dengan apa yang diberikan uh, gitu. Terus melakukan debugging. Nah, debugging tahu nggak debugging? Debugging tulisannya. Mungkin itu ya Pak. Mau Pak eh uh, Memperbaiki error ya Pak ya. Terhadap program itu Pak. Hmm. Ya, hmm. debugging itu uh, benar untuk memperbaiki error. Jadi pas kita testing. Terus ada terjadi error-error gitu ya. Nah, error itu disebut debug gitu. Apa ya debug. Jadi nanti ketika sintaknya itu bermasalah, error. Nah, lalu kita lakukan debugging untuk memperbaiki apa yang terjadi di saat codingan kita tadi. Oke. Nah, kita masuk ke Visual Basic. Visual Basic merupakan bahasa pemrograman yang sangat mudah dipelajari. Gitu. Nanti kita pelajari bareng-bareng. Saya juga reminder uh, pelajaran yang pernah saya ulangi apa pelajari juga gitu. Jadi sambil sambil kita belajar bareng-bareng dengan teknik pemrograman visual yang memungkinkan penggunanya untuk berkreasi. Be maksud saya lebih baik dalam menghasilkan suatu program aplikasi. Gitu. Biasanya Visual Basic ini aplikasinya nggak terlalu apa ya nggak terlalu uh, expert ekspert banget lah ya, tapi bisa di, di dimanfaatkan untuk aplikasi-aplikasi tertentu gitu. Nah biasanya mungkin bisa kita gunakan untuk aplikasi kalkulator gitu ya, fungsi aritmatika, terus fungsi uh, lampu lalu lintas gitu ya, terus fungsi untuk mengkompilasi warna, nah itu bisa kita gunakan visual basic. Gitu. Nah lalu yang kedua uh, terlihat dari Dasar pembuatan dalam visual basic adalah form, di mana pengguna dapat mengatur tampilan form kemudian dijalankan dalam script yang sangat mudah. Nah, soalnya ada visual basic.net. Nah, ini adalah pengembangan dari visual basic yang enam. VB.net adalah salah satu bahasa program dalam network firm, net framework. Jika bakal dari VB.net adalah bahasa basic, beginner all purpose. Symbolic Instruction Code. Nah, itulah kepanjangan dari basic. gitu. Jadi, uh, kita kira itu basic itu mungkin dasar ya, kalau bahasa Inggris, tapi itu bukan. Itu adalah singkatan dari uh, ini, Beginner All-Purpose Symbolic Instruction Code. Yang diciptakan tahun 1964 oleh Profesor John Kemeny dan Thomas Scott Nah, ini adalah uh, bentuk, Uh, tampilan dokumen dari uh, Visual Basic 6 kita menggunakan 6 nanti itu ada ada menu yang pertama terus yang kedua itu ada toolsnya yang ketiga itu adalah lembar kerja nah yang ke sebelah uh, yang keempat itu uh, sebentar yang kelima adalah properti yang keempat itu adalah uh, project window itu Nah di sini ada beberapa penjelasannya. Menu bar adalah menu yang biasa kita lihat dalam Microsoft Office. Nah itu seperti menu bar biasa ya. Nah itu pengertiannya. Nah untuk toolbar, fasilitas ini dapat mempercepat pengaksesan perintah-perintah yang dalam pemrogramannya. Itu. Nah toolbar ini sederhananya seperti pernah lihat aplikasi Photoshop enggak? pernah, pernah Pak. Nah, ya. nah sebelah kiri itu kan ada fungsi-fungsinya ya di Photoshop ada ada share gitu kan ada tools ada apa namanya ada erase gitu kan ada snapping tool nah itu hampir sama jadi itu namanya toolbar nah yang ketiga itu adalah lembar kerja kita disebutnya adalah form form disering sebut dengan GUI graphical user interface adalah sebuah objek yang digunakan untuk menempatkan objek-objek dari toolbox yang ada dari toolbar tadi, gitu. Nah, di form ini kita akan bekerja untuk membuat sebuah aplikasinya. Gitu. Nah, yang keempat ada project window. Project window adalah sebuah window yang menampung project dari dan form, di dalamnya juga mendapat icon code untuk menampilkan area text editor. Gitu. Nah, yang kelima adalah property window. Property window ini di mana kita bisa melakukan konfigurasi gitu ya atau memodifikasi dari hasil apa yang kita buat di form tadi gitu. Contoh kalau kita membuat suatu teks gitu ya. Nah, kita mengubah warna teks tadi. Nah, kita mengubah itu di property window ini. Gitu. Nah. Paham ya dari penjelasan ini nanti teman-teman bisa apa namanya? bisa pelajari lebih dalam lagi kalau misalkan ada pertanyaan silakan ditanyakan. Nah untuk uh, tugas diskusinya pada malam hari ini berkaitan dengan menubar toolbar form project window, dan property window. Gitu. Nah karena kita ini ada tujuh orang di sini tujuh termasuk saya, berarti ada enam. Uh, kita buat dua kelompok saja dulu ya, dua kelompok nanti uh, yang lainnya akan saya kirimkan ke uh, kelompok-kelompoknya. Nah, ini kan ada satu dua tiga empat lima ya, ada lima bagian gitu ya, menu bar, toolbar, form project window, dan property window. Nah, jadi teman-teman nanti tolong dibahas lebih dalam. Apa itu menu bar dan apa saja isinya? Seperti sini kan ada edit, view, project, debug, dan lain-lain. Gitu ya. Nah, itu dijelaskan masing-masingnya. Gitu, edit itu fungsinya apa dan isinya apa saja, view itu apa dan isinya apa saja, begitupun selanjutnya. Nah, di toolbar juga begitu. Toolbar isinya apa saja? Nah, sebelah sini contohnya ada eh, apa namanya pointer, terus ada image, ada text, dan nah itu fungsinya apa saja. Gitu ya, terus di form. Nah, ini kan ada form nih gitu ya. Nah, ini gampang banget ini kalau form kan cuman isinya itu doang nih. Gitu ya. Jadi uh, tidak terlalu di uh, apa namanya? di diterangkan lebih lanjut lah gitu. Nah, untuk project window. Nah, seperti di sini itu fungsinya apa saja, tabnya apa saja, gitu ya. Ini nomor 4, terus yang kelima property window. Nah, seperti di sini kalau misalkan kita milihnya toolbar uh, teks text apa yang muncul di properti ini gitu ya ini saya uh, pakai ini aja kali ya nah ini di sini ya jadi isi dari sini itu apa saja gitu ya misalkan ini gitu ya ini. itu akan berkaitan dengan apa yang kita pilih di sini teman-teman gitu ya misalkan kita pilih teks di sini eh, ini agak sulit ya pakai mouse ya eh pakai ini pakai touchpad kita pilih teks di sini otomatis di sini akan pengaturannya uh, muncul kita klik yang lain otomatis ini juga akan muncul berbeda gitu nah untuk tugasnya seperti yang saya sampaikan tadi yang nomor tiga itu tidak usah kita ini kita ambil kita ambil satu dua dan empat lima paham ya nah saya akan buat dua kelompok gitu ya kelompok pertama itu membahas menu bar dan toolbar Kelompok kedua itu membahas project Window dan property Window, paham? Ya pak, paham pak. Kita bikin ya. presentasi gitu pak ya, seperti minggu lalu pak ya? Ya, benar mas. Oke, bikin siapa? presentasinya, misalkan tadi ya saya jelaskan di menu bar itu isinya apa saja, lalu dari masing-masing menu itu apa saja, nah nanti buat fungsinya apa saja. Gitu. Jadi nanti kita lebih paham nih sebelum kita mulai ke uh, prakteknya. Gitu. Begitupun dengan toolbar, isinya apa saja. Project window isinya apa saja. Property window apa saja. Itu. Izin saya buatkan uh, breakout ya dengan dua kelompok. Gitu ya. Oke. Okay. Apakah sudah tampil breakout room-nya? Sudah, Pak. Oke, okay. silakan memas uh, masuk ke roomnya masing-masing. Saya uh, beri waktu sekitar 45 menit, lah ya, atau ya, tiga menit, empat menit, lah. Gitu. Pak alhamdulillah alhamdulillah sehat Mas. Rayo. Pak, Pak, Pak Gale hebat lo capek banget ini. Aduh luar iya luar biasa. <laughs> padahal kopi udah tiga cangkir nih Mas dari pagi. Uh, tapi di sih ini Pak sama keluarga atau sendiri? Pungga Pak Gali. kontrak sendiri kontrak rumah. Oh jadi pulang ke Bandungnya Seminggu sekali paling, mas. Oh, Bandungnya di, di mana, pak? Di Dago Atas, mas. dagu Atas, Wah wow, deket, bagus. Saya itu bagus, pak. Iya, itu bagus ya. Makanya saya oh. tahu, mas Rayan itu bagus tuh. Aduh, ini deket <laughs> banget ya naik angkot. Atas, ya. Dagoo Atasnya di mana, Pak Galih? Terminal Dago sana dikit, mas. Ya, Allah oh, deket banget. Saya ya. suka jalan kaki itu Pak Galih ke atas. Ah bahkan kalau Minggu tuh ke Mas ini dari atas tuh jalan gitu kalau dulu ya nanti sih kalau kalau saya ini ke Bandung saya kontak Pak Galih siapa tahu pas di Bandung insyaallah Mas kita bisa kopi darat ya saya saya saya tuh ikut semangat loh kalau lihat kayak Pak Galih ini kerja sambil kuliah ya Mas Aryo ya capek masih bisa fit luar biasa banget. <laughs> iya nih, kalau kalau boleh dibilang dopingnya harus ini mas Rayan, nih. Hmm? dopingnya nih biar biar agak fit gitu tuh. <laughs> <Biar>. <laughs> mas Aryo ini di tim kita ya mas, iya, mas. Iya, ada dua Haryo di sini. <laughs> iya, saya lihat kok jadi delapan ya, delapan <laughs> orang nih Wahmati. Ada Mas Aryo, Mas Aryo dua nih, ini kopiannya nih. Ada. Mas Aryo, maaf tadi saya udah ini ke Pak Mas Rayan. Saya pakai HP ini gak bisa buka, ini nggak bisa pakai komputer. Oh nggak apa-apa. Sini publik soalnya Mas. Maaf ya, ya kalau bantu-bantu presentasi saya gak bisa. Siapa ya, kali? Baik-baik. Baik. Ya. Oke okay, oke. Okay. Oke okay, oke okay, Mas. Bikin PPT ya Mas Rayan ini kita. Iya Mas. Yang bikin Mas Ryan atau saya, ano uh, operatornya? Monggo. Mas hari dari ready kayaknya? Oh belum sih Mas. Agak bingung. Saya biasa pakai dua monitor. Monitor saya kemarin oh. satu-satunya. Oh, <laughs> ya. coba sih sama saya, sama saya dulu, sama saya dulu. Ya. Kita ya. Uh, satu ya, ya. sebentar. Satu, uh, sorry kelompok satu itu bahas satu dan dua ya satu dan dua menubar sama tubar ya Mas ya oh, masih ingat loh Pak Gali saya malah lupa ah. ini <laughs> satu sama dua ya Oke okay, oke okay. ya. satu dan dua ya materinya adalah uh, ini terlihat ya Pak Gali yang terlihat ya Terli terlihat Kata Mas terlihat terlihat satu dua itu tadi oh iya menubar dan toolbar oh, ingat ingatannya pak kali buat ya dicatat di, di tangan nih menubar toolbar tool ini ya visual basic 6 gitu ya mas Arya pak kali ya ya betul mas betul. oke nah problemnya itu saya belum install, jadi eh, mungkin caranya cuma lihat ini ya, lihat browsing gitu ya Mas Aryo Pak Kali ya. Paling browsing ya, ya Mas Iya, ya. ya. visual basic mungkin manualnya gitu ya. Iya, ya? user manual ya. User manual atau tutorial atau apa ya. <laughs> Ada. ya. Ada dokumentasi nih Pak, sebentar ya. Coba saya dulu. Baiklah. Iya. Pak Galih jam kerja sampai jam berapa pak ini pak? Justru uh, apa saya tuh target waktunya sampai selesai target harian aja mas. Jadi kalau saya bisa cepat ya jam 4, jam lima udah pulang. Uh, tapi kalau tapi kalau belum selesai ya sampai selesai <laughs> sampai malam mas. Luar oh. biasa. Ya oh. Kopinya Pak Aryo ini saya udah tiga cangkir nih Dari pagi nih. Biar, yeah. biar bisa melek nih Sampai malam Mantap ya, Tapi kopinya, katanya Mas Rayan itu kalau banyak minum kopi Harus diimbangi air putih ya Bener ya mas ya uh, Kalau mas Rayan rajin olahraga Saya lihat ya eh, <laughs> gitu, Mas. Loh, kok kok tau pak kan? Enggak dari, dari itunya aja eh. kadang, apa uh, suka suka ini suka bicara oh, sama, sama sama di IG ini ya mas oh Ryan iya ya? iya kita berteman di IG ya mas ya iya ya. Ya, ya, ya betul ya. saya itu bagaimana kita mas Rayan mas, mas ya mas Ryan. juga main bola kan itu oh, <laughs> kan. <laughs> iya saya itu gini pak kali mas Aryo jadi sambil santai ya saya kan melihat Kampus kita baru terus di awal-awal itu kan banyak yang keluar ya Saya cari yeah. gimana caranya teman-teman nih kita bisa deket ya yeah, Karena kalau Vicon kan jarang terus jarang yang on -camp. Nah itu caranya saya gitu Pak Jadi kalau ada teman di IG yang saya tahu langsung saya add-add Jadi yeah, yeah. saya hanya ingin biar kita deket aja sih Mas Meskipun jarang Vicon tapi bisa lihat kayak Pak Niko lagi di mana gitu ya sudah cukup deh <laughs> <laughs> Karena kita nggak pernah ketemu, ya, Pak, Pak Mas Kalim, Mas Aryo. Betul, betul. Uh, uh, saya bahkan sama Mas uh, Muhammad Faisal itu hanya jaraknya dua belas lima cuman ya belum pernah ketemu nih. Saya <laughs> oh, gak pernah ketemu, ya, <laughs> ketemu bahkan sama-sama sibuk kerja. Oh, Mas Faisal, oh iya, Mas Faisal di bisnet, ya, ya di bisnet. Hai, uh, uh, uh, di situ ya, hai, hai, ya Pak, ya hai, uh. Ini lebih ke dokumentasi hai, kayaknya yang Mas hai, ya Saya hai, hai, nemu Untuk ininya nih hai, hai, hai, hai, nih hai, hai, hai, hai, Uh, user interface. Mas Aryo sudah nginjal Mas Aryo. Uh, yang dikasih Mas Iqman sih tapi belum pernah saya pakai. Agak agok ya. juga. Iya iya. Ya. Uh, uh, Mana ya kemarin? <laughs> Ada ya. Apa ya, ini ya user manual itu ya. Uh, Ada di ini Mas. Mas. Oke, okay, Pak. Mana, Pak? Iya, apa? Kalau di Google tuh menubar visual basic, nah yang itu tuh muncul ada masing-masing. Oh, menubar sama ini tadi ya, iya juga yeah. ya. Saya kok kenapa ini ya Yang www unik. Menubar dan toolbar, Pak ya. Oh iya, betul betul betul betul. Oh iya, betul, betul betul betul Pak menubar dan tutup ya. Harianja Unix, Harianja Unix. Hmm. Ini apa saya juga agak merubah strategi tapi ini masing-masing ya mas kali mas Aryo ini mas Aryo kalau memperhatikan saya di awal, awal semester kan kelihatan serius ya mas, maksudnya rapi gitulah malah nah sekarang saya coba apa informal aja buka-buka teman-teman juga nggak nggak terlalu tegang gitu ya di kelas agar nggak terlalu stres ah itu ini ya betul mas no. Okay. No. tapi kalau Mas Haryo sama Mas Rayan nggak aktif di grup WA perasaan aduh kita nggak itu mas saya <laughs> caya menyimak aja menyimak bukan berarti ini ya Mas ya bukan berarti apa ini cuman kalau nggak ada yang anggetin gitu kayaknya informasi itu ini banget tuh minim banget ya mas. <laughs> iya, kita tim-tim baru tim aja Pak. Ini meramaikan. <laughs> Maka, makasih banyak nih, Mas Aryo. Mas Ryan, sama-sama, Pak. Sama-sama. Menu ini saya copy dulu, gitu kali ya, Mas Aryo. Ya, iya gitu aja, Mas. Di copy aja menu. Eh saya agak apa tadi itu agak kaget sih katanya eh, dua kali ngumpulin berarti tugas satu tugas dua sudah selesai kata Pak Andi berarti kemarin itu ya <tuk> tugas ya, jadi tugasnya itu kirain absen oh. doang ya Mas ya Oh iya oh, ya, saya malah ini loh kok enggak denger tadi penurutnya Mas <tuk> kayaknya sih saya nangkap kayak gitu mas. Jadi berarti tugas satu tugas dua sudah selesai ya gitu, Hah? Oh. <laughs> secara tidak nah. langsung <laughs> sambil ini juga ya sambil belajar langsung tugas ya? Iya, kan kalau pola dosen-dosen yang lain biasanya tugas satu habis itu UTS, S. setelah itu tugas dua, setelah itu UAS. UAS nah. betul. Nah kalau ini Pak Andri mungkin agak berbeda nggak tahu lagi sih. Ya. Yeah. Enggak ngerti ya. Mungkin UTS sama UAS-nya juga dari pertanyaan kita sendiri ya, Mas? Ya, ya moga-moga sih ya. Jangan, <laughs> jangan kasih yang susah-susah, Mas. <laughs> Gampang. Setiap-setiap ya, ya. punya masing-masing ya. Ya. ya. Setelah mengajar masing-masing. Pak kali ini jangan lupa ini Pak istirahat Pak. Ya Mas. Ini sering kadang Pak kali? Sering Mas. Lembur sering. sampai pagi gitu. Bahkan nggak kadang nginep juga kalau diperlukan Mas. Astaga. Jadi jam berapa jam kerjanya Pak kali? <laughs> Aduh. Ini kadang bingung kalau di ini jam Hah? kerja tuh Mas. Jadi karena target kerja aja ya, hasil aja gitu, jadi yang kerja kadang suka bablas gitu oh, Gak tadi begitu. bikin apa pak mas, tadi bikin apa kali? kenapa mas? Uh, bikin apa tadi pabriknya pak? oh pabriknya, ini pabrik uh, komponen, komponen otomotif mas Oh. jadi kalau, apa, kalau boleh dibilang kan saya Project ya, project-projectnya aja misalkan lagi Project ada project produk baru apa, nah ini Uh, wasserat tim follow up dari awal sampai produksi gitu mas, nah, habis itu project produk yang lain itu mm -hmm. yeah. ya harus jaga kesehatan pak, terutama sering begadang malam itu yang bahaya pak kali. iya yeah, mas, ini juga <laughs> apa, sering kena nih saya <laughs> Kena sakit ya iya yeah. oh, tapi luar biasa nih masih Sambil kuliah ya hebat Pak Ya Alhamdulillah Mas. Mudah-mudahan ya, ya. ini lancar dua-duanya nih. Oh ini ada Pak Andri nih cowok ini Halo Pak Andri. Halo. Ada, kenapa nih Mas Gali kenapa? ya Sambil uh, kerja ya. kan Pak? Kita sambil, ngobrol ya. aja Pak. Ini uh, <laughs> Santai, santai aja. Ya. Yang penting, ya. penting kita tuh ilmu dapat. Lagi ngapain pun saya nggak ngelarang. Ya. Nah, mau ngapain. Siap-siap. Ya gimana ada yang ingin ditanyakan Iya uh, kalau saya pribadi Pak karena belum pernah install Pak ya jadi ini kami coba uh, Tuliskan dulu saja Pak uh, apa oh, okay. yang kami dapat dari searching Pak ya kami kan ke bagian mm -hmm. menu dan toolbar tadi ya Mas Pak kali Mas Aryo ya jadi ini kita yeah. coba tuangkan dulu di PowerPoint Pak Pak Andre okay. ya. Oke okay, oke okay, oke okay. bagus bagus ada ada arahan pak mungkin pak pak Andri dari pak Andri <laughs> oh, arahnya udah benar itu mas <laughs> melihat <laughs> dari <laughs> apa nah, karena kan dari dari menu terus tool itu bisa di searching aja dari Google gitu kan atau ya, dari okay, YouTube okay. bisa dipelajari juga fungsi-fungsi ini apa gitu. Oh ya dari YouTube pak oke ya? oke okay, okay. nah, itu bisa juga ya berarti ini nanti rencana uh, di kumpulkan juga ya pak ya nanti pak. Iya dikumpulkan juga, terus juga sama ya. dibikin satu pertanyaan masing-masing ini. Oh satu pertanyaan. satu pertanyaan ya pak ya? Iya satu pertanyaan satu oh. aja nggak pak. Karena itu akan menjadi bank soal, Iya kan? Siap siap pak. Buat untuk utas mungkin ya pak. <laughs> iya bisa bisa jadi ya pak. Ya. Sebenarnya kan harus di uh, setiap pertemuan kan saya ini kan ya apa. Uh, Berikan lagi pertanyaan itu, pertanyaan minggu lalu saya berikan ke, ke siapa, gitu. kayaknya belum sempat untuk ini karena ini lumayan banyak juga nih. Paling nanti dadakan aja kayak kuis. Oh, <laughs> ya. siap siapkan. Oke, uh, lanjutkan ya. Bagus ini. Ya. Terima kasih, Pak Andri. Terima kasih, Pak Andri. Terima kasih, Pak Terima kasih, Pak Nanti, kalau pulang ke Bandung, saya kontak Pak. Ini ya, Mas. Kalau lagi di Bandung, saya tinggal jalan kaki. Itu, Pak, karena saya ini, Pak, rutin pak kali. Saya minimal jalan kaki, jalan saya paksakan. Kalau seperti hari ini, kan tadi pagi enggak, enggak keburu, Pak. Tadi sore, sore kemana biasanya, Mas? Ini ya, rute ya. Uh, keliling kelilingnya coba keliling. Aja, Pak. keliling Pak. Pakai Strava itu terus ya minimal 5 kilo gitu Pak. Kalau di ah, tubagus ya. ya paling ke simpang, ke tipatulur ya. gitu Pak. Ya. Paling jauh pernah ke ini, ke ke Braga. Walau, ke Braga. Ke, ke, itu juga ya. pernah Pak ke Kiara Condong gitu. Oh <laughs> Tapi mending ke Braga kalau di Kirton apa polusinya banyak Mas. <laughs> iya sih. Saya ya. pernah jalan tuh 30 kilo Pak. Sehari masya Allah, masya Allah. Tiga hari itu pernah 100 kilo malah. Ya. Tapi di Bandung masih ramah pejalan kaki mas. Ininya ya. apa Jalanannya gitu ya? Iya iya iya ya. masih masih bak. Masih. <laughs> kalau di kalau di Kabupaten Bogor nggak ada nggak ada trotoar mas. Oh, Kabupaten Bogor. Bukan, ini makin bagus ya, Kak. Ya, <laughs> ini kabupatennya Ma, Ini mas banyak truk besar-besar habis itu, nggak ada trotoar lagi. Jalannya ya, kurang bagus. Jadi olahraganya apa, Pak? Gali, nih? Aduh, Kali ini, ya, aduh, saya tuh justru belum ini mas paling di ini aja apa olahraga sit up push up gitu aja. Oh cukup cukup cukup pak. So, yeah. Iya. Iya. Yeah. Saya juga kalau nggak sempat paling push up, sit up atau ini pak saya skipping gitu pak. Oh skipping, iya yeah, iya. Yeah. Skipping itu apa ya? Skipping push up, kadang ada barbell juga gitu saya pak. Wah, wah, ini kayaknya six pack nih. Six pack nih, enggak <SISIS> maksudnya <SISIS> yang penting. ini pak, yang penting berkeringat. Kalau saya, pak, oh gitu. Iya, uh, kalau saya ada yang saya, mantau, mas, ya. ada yang <SIS> mantau harus laporan tiap hari. <SIS> Siapa pak? Yang mantau, pak, <SIS> ada istri. <SIS> oh. Maksudnya <SIS> harus mantau, itu gimana pak? Harus Ar apa? Ada laporan udah? Gerak apa aja olah nih? akan jalan, misalkan jalan, misalkan, oh, iya, iya. Jalan, misalkan. terus. Iya, iya. ini apa? Eh, push up berapa kali? Sita, berapa kali gitu, Mas? Terus ditanyain. Betul -betul. Oh gitu ya? <laughs> iya, saya, iya, ya, saya juga selalu sama istri sih, Pak. Kalau olahraga, Pak. Kalau oh malah. gitu ya? Alhamdulillah, kompak lah ya, Mas. <laughs> ya ini aja, Pak. Jaga-jaga kesehatan, apalagi kerja kita kan kayak gini, Pak. ya yeah. gitu kan. Ya, betul. Ini dikasih resiko aja Pak. Ya. Kalau umur ya kita nggak tahu ya. Kalau alam ya, iya. <laughs> <laughs> ya. Ini kalau kurang gerak ya itu resikonya mas. Kalau apa, pagar lah gitu. Malah ya, ini biayanya lebih besar lagi. Atuh, takut apa ya kan gini pak kalau saya sih simple pak kali mas Haryo. kalau kita sehat itu peluang kita nolong orang lain lebih besar pak ah, aja sih. betul betul nah, itu betul. saya niatkan itu aja pak semoga saya bisa nolong orang tua saya adik ya. keluarga ya siapapun lah ya ya betul itu aja pak sih ya itu luar biasa positif terus mas Ryan <laughs> Iya, saya ya hidup teman sebentar kalau dibuat apa istilahnya ya kalau orang Jawa atau orang Sunda bilang tuh pak gembung apa ya gerutu ya itu kok kayak <tis> sayang ya sayang gitu. Banyak mengeluh banyak gitu betul, ya, banyak saya, malu, iya. banyak, ya. Saya mending ya apa yang bisa dibuat ya dilakukan gitu ya. ya lakukan aja pak. Orang kita kita fokus ke depan aja pak. Ujiannya juga masih banyak, bener ya Mas Aryo Pak kali ya. <tis> Kita oh, maksudnya fokus ke depan aja, Pak. Fokus positif aja itu ujiannya tuh enggak ada berhentinya, Pak. Ya, kalau ditambah juga. sama nah. iya, kalau ditambah nge, kebanyakan keluh kesah. Wah, udah nama sama berat ya. Iya, saya tuh kemarin baru dengar ceramah, Pak, sebentar ya di TikTok atau di mana tadi. Ustaznya itu ngomong gini, keluh kesah itu e, menghilangkan pahala itu satu, Pak. Kedua, memperbesar masalah. <laughs> oh. Jadi sudah-sudah menghapus pahala, uh, memperbesar masalah lagi. Aduh, dobel. Mas, dobel ya. Yeah. <laughs> yeah, yeah. yeah. Justru kita ini ya, Mas, di dianjurkannya gitu kan, tidak mengeluh, keluh kesah gitu <laughs> sama manusia. Yeah. Kan. Saya izin, ini ya tulis namanya Mas yeah. Hario Duwis. Ini bisa di copy nggak ya kalau yang di mm. Hario Duwis? setiap putra ya. Gila resmas Mas, betul, betul. Cak sana. Sst. mandiri namanya bagus sekali Pak Bikarsana. Panjang Mas. <laughs> Saya itu jujur Pak ya dari awal masuk itu cuma membayangkan Pak Galih hari itu kita ketemu di Jakarta wisuda bareng. Udah cuma itu aja Pak mas, dari mas. awal tuh. Habis itu, kita bahkan, kera, keragunan ya Mas? Ya, aduh kayak nah, Bahkan <laughs> terakhir itu, waktu siapa, Mas Fajar? Ya, Mas Fajar yang dari Bandung ke Buwaran, Saya langsung telepon itu, Pak. Galih. Mas, oh. kenapa, Mas? Ya. Kok, tahu ya, Mas? Pak, ya, yang, yang teman kita yang... Ya, uh, mas Fajar, profesi, uh, yang yang profesinya ya. Gojek, ya online. Ya, betul. <tuh> online, nah, itu saya sampai telepon, Mas. Kenapa, Mas? Gitu ya? Ya, intinya ada mas problem gitulah Pak cuman saya udah berusaha yuk mas jangan keluar Iya, yeah. cuman enggak bisa diselamat ya udah saya suka setia aja Pak kalau ada teman yang live gitu Pak kayak yeah. dulu Ayah. tuh Mbak sama Mas ah. Mas Boy ya yeah, yeah. Mbak yeah. Salma itu saya sampai saya DM Pak oh gitu nah, enggak ya kan enggak ada kabar tiba-tiba kok keluar itu saya, saya IG kan saya hanya tahu IG-nya waktu itu Yeah. mbak Kenapa Mbak? Oh, ternyata alasannya kalau Mbak Salma itu orang tuanya nyuruh yang offline Pak, yang diketuanya oh, gitu. Yeah. Itu. Yeah, yeah. Di mana Sumedang gitu ya? Di mbak, Subang. Mbak yeah, ya, eh Subang, sorry. <laughs> Saya lalu. Ya yeah. nah, gitu mbak yeah, Ya, itu pilihannya Mas ya? Pilihan betul hidup tuh, jalannya masing-masing. Kalau nya Mas Aryo itu apa yang kita pilih itu masa depan gitu ya Mas lebih artinya bahasa Inggrisnya Mas ya kemarin itu ya. Mas Aryo. Tahu itu oh. saya nyontek dari mana itu. Quote saya. Nah, apa -apa? <tuh> oh ya? Mau, Pak, saya itu ya, Mas Aryo ya. Iya. Oh <tuh> iya iya iya. Saya itu baru inget Pak Gal itu cerita kerja di pabrik. Mas Aryo ini pernah di Jepang juga Pak otomotif. Oh otomotif. gitu. Otomotif. Benar ya Mas Aryo ya. Iya Pak. Malang, ah, oh, benar benar pernah pernah dua tahun, Jepang, ya, 2, Haryo, ya? 2 tahun ya Mas Aru iya dua tahun Mas ano kerja pabrik, Pak di Jepang budaya kerjanya luar biasa ya Mas ya Mas iya iya benar ketat <laughs> sangat disiplin banget iya apa tahu dari temen aja saya mah belum pernah kemana-mana kayak Mas Rayan, Mas Aryo udah gitu. luar <laughs> negeri Ya saya kalau boleh cerita ya Pak kan backpacker jadi saya tuh cari tiket yang tujuh dolar gitu Pak kali 7 dolar itu delapan ribu saya terakhir ke ke Vietnam itu dua ribu Pak dua ratus murah sekali Pak. Iya, naik uh, itu apa uh, lain itu kan Malindo Malindo Air oh sering Pak saya kebanyakan gitu Pak bukan naik maskapai yang apa Premium gitu pak. Terakhir Oke. tuh malah saya sama istri itu tidur waktu transit di dari Thailand mau ke Pinang pak di Singapurnya tuh tidur di bandara pak. Benar-benar sama istri itu tidur di karpetnya bandara pak. Nunggu besok berangkat. Jadi enggak-enggak. saya Tapi seru pak pak pak. Gali -gali. Oh ya. Seru ya. <laughs> ya nah, kalau seru. saya kalau mau cerita yang tadi jalan sampai 100 kilo tuh saya sama istri tidur pinggir jalan pak di Timur Tengah benar-benar di emperan, di tenda gitu pak kapan-kapan saya ini tunjukkan foto-fotonya oh, biasa jadi tipe yang gitu pak saya sama istri itu uh, cari tiket-tiket yang bahkan lebih murah dibanding saya pergi ke Malang dari Bandung pak jadi tiket kereta saya pak itu uh, dari Bandung ke Malang tuh lebih mahal dibanding saya pergi ke mana keluar kadang pak selamat ya gitu. gitu iya iya <laughs> Tapi butuh keberanian ya mas ya itu memang. Ya kayak Mas Haryo aja pak modal nekat pak. Bismillah itu. <laughs> <laughs> yang penting bahasa Inggris tarsan pak. Yang penting wis Orang saya terakhir di mana di Vietnam tuh kan di sana bahasa Inggrisnya juga enggak bagus pak ya sudah jadi ya gitu yang penting nyambung gitu. <laughs> Malah <laughs> dapat teman banyak pak. Dapat teman saya pak banyak. <laughs> Orang-orang Melayu paling ya teman-temannya mas. Ada juga yang ini pak yang boleh gitu yang yang penduduk Vietnam aslinya yang ini situ ada juga pak saya pak. Ya ya. Aduh makin ini makin banyak ini kenalannya luar negeri asik banget mas. Iya. Saya suka pak. Di dalam negeri saya juga suka kok pak sama kadang iseng gitu ke pari gitu ya atau ke kemarin kemana gitu ya ini malah sudah ada rencana eh, kalau sempat ke Blitar pak belum pernah ziarah ke Pak Karno kan atau oh, ya. ke Jember Gusdur oh, ya. saya, saya wali songo sudah semua Pak Gali <coughs> wali songo itu sembilan oh, sampai ini ya sampai komplit dari, dari ujung ke ujung kali ya dari Banten <laughs> sampai dari ke... waktu saya dari Ampel dulu waktu itu Pak Galih oh, dari Ampel dulu oh dari Ampel oh. terus Surabaya lanjut sampai Cirebon ya Sunan Gunung Jati oh, Gunung Jati ya oh seru Pak itu Pak ngebis gitu loh Pak ngebis ya ikut rumah masyarakat Waktu itu, eh, iya. Kalau sunan Gunung Gati, iya. Eh, apa e, wali Songo? Ya, itu iya. Tur tur yang itu, loh, Mas, yang murah meriah itu, loh, Mas. <tuh>. Asik, tapi itu, Mas. Iya, saya kalau suka kayak gitu, Pak kali. Misalnya ke Jogja, ya, ke tempatnya mertua Iseng, bukan Iseng, ya, ziarah ke Jenderal Sudirman, misalnya, makamnya. Lihat, gitu, terus tempat-tempat bersejarah gitu, Pak. Uh, tadi oh, sudah ada nama. Kalau oh, oh, oh, itu romongannya ini ya, Mas, sama bapak-bapak ibu-ibu yang ini ya. <laughs> <laughs> Biasanya, <laughs> udah udah sepuh-sepuh ya. gitu ya. <laughs> ya kalau keluar sih seringnya saya sendiri, Pak, nekat gitu, berangkat gitu. Atau ngajak adik atau keluarga yang belum pernah saya saya anterin gitu, Pak. Tapi kalau sama saya, Pak, eh, apa ya backpacker, Pak di luar itu ngebis, jalan, naik kereta gitu, Pak kali. Justru keseruannya <laughs> di situ berkesan itu Betul. ya, banyak hal-hal yang ditemuin di jalan. Iya. Ini sambil ngobrol ya, Pak. Ini cukup atau ada yang kurang mungkin, Mas? Eh saya, saya show ya. Ini saya sambil jalan aja ya. Ini nama artinya sudah benar ya nomor ya, ya. satu, nah, ini mungkin saya tambahin judul kali ya. tadi judulnya apa ya? saya kok malah lupa ya. menu dan toolbar gitu ya. Uh, segitu aja ya. ya. menu dan toolbar pada visual basic 6 mungkin ya. enam titik. enam ya. 6. 6. 6. 0. 6. 0 ya. <tuh> <tuh> Kalau breakout room gini, ini kerekam juga Mas Aryo kalau Zoom atau gimana Mas Aryo saya tukar. Nah, saya belum menanyo Pak Mas Ryan itu kan belum pernah di share itu apa sama Pak Andri hasil record atau, atau justru kosong ya yang direkamnya di ini utama ya di room utama? Oh iya iya bisa, bisa jadi. jadi. Bisa jadi. Ya. Iya. Tapi saya kalau melihat Mata kuliah kita di semester ini ya seharusnya sih menurut saya lebih berat semester lalu ya mas ya kalau menurut saya lo. Ya. Hmm. Semester ini insya Allah sih selama kita ngumpulin aman harusnya sih. Iya nggak ada pelajaran matematika <tuh. memang. Iya. Banyak. Angka-angka ya, ya. ya. itu. Tapi mas. semester depan ketemu statistika lo mas. Waduh. Waduh. Mas Aryo sudah tapi ya sudah selesai saya berarti, berarti kita bela belajar sama Mas Aryo aja nanti ya <laughs> Matematika itu yang sulit yang pusing itu ngetiknya Mas kalau tugas itu Kan soalnya banyak notasi-notasi itu loh itu yang bikin pusing ah. kalau ngetik gitu Ya. Oh. nyari nyari lambangnya benar. juga ya mas ya, ya. simbol ya, ya. itu pusing, oh, simbolnya tuh, betul betul saya, iya ya benar benar benar benar, di, di word itu ya pak ya, makanya ya. kan saya perhatikan banyak yang langsung copy paste ya gambar gitu ya, Iya. Ya. bener ya, screenshot kelas. <laughs> wah keren nih kalau saya, saya yang bikin bisa seharian itu mas, <laughs> mas Ryan sama mas Aryo bikin power, eh, apa ppt itu aduh, saya juga template. Saya juga lama pak gali ya saya kalau bikin juga lama <laughs> masalah masalah bisa nggak tidur saya kalau bikin gini nih oh <laughs> gitu Ya, ya, ngatur -ngatur sama itunya tuh, aduh, kurang ini saya. Kalau saya ini Pak Galih, ini sering aja karena mungkin sudah terbiasa di apa ya, perusahaan konsultasi uh, apa startup itu Biasanya kalau pernah dengar istilah design thinking, ya. Uh, pernah ya Mas Aryo ya, jadi gak mikir gitu loh pak Galih, pokoknya kita bikin dulu ya, ya pakai otak sebelah kanan atau kiri saya lupa ya kanan dulu ya mas Aryo ya, Wah, pokoknya ya. yang ada di yang ada di kepala kita dituangkan dulu nanti revisinya terakhir gitu pak. Kalau saya gitu pak dari dulu menulis, bikin gambar kayak gini, pokoknya ada ide masukin dulu revisinya terakhir pak. Kalau saya pak Galih nanti hmm. saya lihat, lihat lagi gitu pak kebanyakan yeah. ya yeah. saya lihat kebanyakan yang misalnya lulusnya lama itu pak karena itu baru nulis judul bah, sudah takut ya. dulu gitu oh, ini kayaknya salah nih yeah. kayaknya jelek ini malah nggak jadi jadi ya <laughs> yeah. kalau saya biasanya ngejar lengkap dulu pak kali mas Erio. misalnya disuruh bikin jurnal aja ya misalnya kan ada empat saya penuhin dulu nanti saya revisi kalau ada waktu kalau udah waktunya saya upload ya gitu aja Pak kali. saya Termasuk ini sih Pak, ini saya tadi mikirnya ya, adanya nya ini langsung dibikin, nanti revisinya gampang lah. Nanti kita upload ini gambar, ini menu ya. Tapi minimal untuk secara kelengkapan ini kan untuk sebuah tugas yang diminta sudah siap dulu gitu Pak kali Mas Harim. Jadi kita polesnya nanti lah ya apa bisa sambil jalan kira-kira kontennya lagi ya ini mas Galip, Pak Ariel ya? ini baru gambar, menu toolbar sudah bagus mas menurut saya sih ya saya tuh, itu ada ide sih saya, saya, saya izin ini ya, ini mumpung lengkap nih saya masukkan fotonya teman-teman aja deh ini mas Gari juga ini Pak, hmm. Pak. Eh, ini gini, gini, gini biar cepet ya Ya ini buat ini aja biar enggak terlalu uh, kenang-kenangan gitu kan nanti breakout room belum tentu bertiga lagi nih ya nah, coba ya posisi kamera Pak Galih oh, nah, Mas Haryo ya. mas dek mas ke kesini mas iya ya, gini ya ya hitungan ketiga nah, ya, ya. mas ah, waduh kelihatan <laughs> gantengnya nih Mas Galih Pak Galih tadi pusut banget ya <laughs> mau mau di jadi coba pak satu dua nah, saya yang miring nggak apa-apa lah ya nah, ini aja yang penting ada namanya kenang-kenangan grupnya terima kasih terima kasih nah ini sih secara kelengkapan sudah lengkap Pak Aryo mas Galih. nanti ini saya share monggo kalau mau ditambahin lagi nanti di upload lagi gak apa-apa kan yang penting ppt di-upload. terus soalnya ya tadi satu ya pak Gali ya satu Mas ya. Aryo ya G benar. satu nah ini cuman draft aja Pak nanti silakan Pak Gali, Mas Aryo kalau mau nambah-nambahin monggo nah, ini kan kenang-kenangan tuh ya yeah, ya yeah. <laughs> um. Ini Mas Haryo dobel nih, nama sama foto nih Gimana, ya monggo ini saya ikut aja Apakah cukup atau mau ditambah lagi Kalau menurut saya cukup, Mas Rayan bagus sekali sudah cukup. Bagus sekali cukup, Mas ya. Oke, okay. nanti monggo apa di-upload masing-masing gitu ya, Pak ya, kali Ya, Mas, ya, kalau ya. mau ditambahin juga silakan. Baik-baik, Mas. Aduh, Nanti saya, saya capi sama-sama ini. Apa, Mas? Kalau maaf nih, mau tanya. Kalau misalkan kayak toolbar PPT atau apa, kita ngapalin, ngapalin itunya juga nggak ngapalin. Uh, yang kayak gini, menu kayak gini tuh fungsinya ini, gitu, kan, apa, eh uh, kalau, kalau di tadi, di, di di yang Mas Rayan ini, ya, uh, fungsi masing-masing namanya, ya, uh, fungsi ini, fungsinya, apa, nama, nama, apa, nama ikonnya ini, fungsinya ini, gitu. Hmm. Nah, kalau, kalau biasanya, apa, apa, ngapa, kalau, di aplikasi atau di software gitu ngapalin bentuk itunya bukan bentuk, bentuk misalkan panah oh lengkung ini fungsinya ini gitu A, oh. apa perlu ditambahkan enggak mas enggak perlu ya ah, ya di slide yang tadi Pak iya slide yang ada ada fotonya tuh mas maaf nah, coba coba ya saya buka lagi ya, ya. sebentar ini, Pak, ya. ya yang itu itu kan apa saya tuh yang paling kiri, tuh toolbox, ya toolbox. Hmm. Nah, Saya okay. tuh... mm. kita disuruhnya tool. tadi menimpa sama toolbar, ya. Saya malah ya. lupa, toolbox disuruh nggak ya, Mas Arya? <laughs> Saya malah lupa <tulbar>. oh, toolbar, ya toolbar, ya kayaknya. Oh, ya, toolbar, <tulbar>. toolbar menu dan toolbar pada visual menu dan toolbar. Visual toolbar. Oh, iya, menu ya, bukan itu, ya. Bukan. Nah bukan tulbok ya tulbar ya berarti tulbar itu bukan yang saya tu kadang melipat kan ya berarti tulbar itu ya bukan yang kiri yang kiri ini namanya tulbok malah mas oh alhamdulillah salah berarti saya tulbok oke oke ini kalau tulbar mana? ini tulbar kak kalau di sini ini sih Oh, yeah, paling atas yeah, ya, Mas? Ya, yang itu ya di sini sih penjelasannya. toolbar yang di atas ini nih, Pak. Uh, file edit, oh iya, iya, iya, iya, ini iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, fokus oh di, yang di apa bayangan saya tuh yang ini yang yang paling kiri itu mas ternyata bukan ya bukan tubok ya hmm, uh, ya ya tapi betul. kalau menurut saya kalau pak Gali sama Mas Aryo mau nambahin melengkapi semua menurut saya nggak apa-apa sih pak ah, enggak, <laughs> nanti bisa <enggak. misalnya, laughs> <kalau> jelasin semua <laughs> nggak apa-apa lu pak kalau menurut saya nah, sih nggak apa-apa ya, malah seneng apa Pak Pak Andre ya <laughs> berarti ya, ini saya ini bagus ya bagus mas udah ini udah udah marah ya saya saya kirim sebentar ke wa masing-masing jadi oke okay. langsung oh, pak andri join lagi okay. halo ya. pak halo gimana kira-kira berapa menit lagi ini sih sudah pak sudah lengkap sih pak iya iya pak Gimana Pak Andri, Eh Pak Pak Andri, Pak, iya Pak Andri. Oke, Apakah kalau udah lengkap. Di... Hmm? Oke, saya, saya tanya ke grup sebelah dulu ya, kalau misalkan udah nanti kita langsung aja. Ya, siap, siap. Pak. Saya, saya ini dulu. Nah. Persentasi kilat, bro. kilat. <laughs> Berarti uh, saya buka aja terus nanti Pak Wicaksana sama Sario ya. <laughs> <laughs> Yang aja deh. Emang harus dipersehat ya. Sepertinya nanti pak dibaca atau saya saya boleh saya jelasin ininya aja pak, jelasin gambarnya secara umum nanti di Pak Ario sama Pak Gali ya yeah. alaman yang penjelasannya itu. Baik. Karena Anda, saya baik. sendiri nggak nggak pernah pakai pak, jadi <laughs> kalau selalu jelasin juga apa yang mau dijelasin? <laughs> <laughs> Ya, paling ngebacain aja nih. Ah, betul, betul, betul. Siap. Seru ya, tapi ya prekontruk ini. Ya, seru, seru, seru, Jadi paling, interaktif lah ya. Pak, ya. Gimana, <laughs> eh, gimana? Seru, seru gimana? Pengen tahu. <laughs> pak. Seru pak. Saya... Kami, Enggak. saya kan kami semester 3 nih pak sudah A -a. nah ini pengalaman pertama Pak breakout room gini Pak jadi salah satu kelebihannya Pak kan kita Vicon jarang jadi minimal bisa ngobrol agak sering nih Pak sama ya ini kayak sekarang tuh Pak Rio ketemu Pak kali gitu Pak iya hmm. ya, nah. tujuan saya sih kayak gitu biar teman-teman lebih akar lagi ngobrol kayak gitu kan saya juga pengennya juga seperti itu jadi saya hadir itu bukan bukan sebagai apa ya sebagai teman kalian juga gitu Jadi enggak nggak ini kita saling ngobrol bareng lah gitu kan. Jadi arahan arahan saya, nah ini kita ngobrol bareng gitu kan. Saya juga ya paling tidak teknologi itu kan berkembang ya. Nah saya juga belajar di situ gitu. Pasti ada hal-hal baru yang uh, saya dapatkan dari teman-teman semua gitu. Jadi nggak semuanya itu yang saya paham juga kayak gitu. Jadi enak ya room ini Enak pak. Ya, enak pak. Jadi Masa apa ya? Paslayannya, Seneng pak kan jadi ada bukan sekedar kuliah pak Andri kan kita apalagi PJJ jadi hmm. bisa ketemu ini kan senang, pak. <laughs> ada ngobrol-ngobrol. Iya -ngobrol. hmm. kalau kalau saya mah kalian bisa dan itu yang saya bilang kemarin Yang penting apa yang dipelajari itu tahu gitu ya. Jadi mau mau sambil ngopi, makan gitu, mau sambil rebahan juga <G crowdy> <godaan> <mempunyai>, gitu <tuh> <tuh> Oke, kalau udah nanti kita langsung ke ruang utama ya. ya baik. Ini berarti kita langsung lift aja ya, Pak Andri ya. Iya. Langsung siap, ke siap. utama ya, lift aja nggak apa-apa. Siap, siap. Pak. Terima baik. kasih, Pak Andri. Makasih, Pak. Hmm.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 Nah, ketemu lagi Mas Ikman. Mas Ikman. Mm -hmm. Pakai laptop atau handphone nih, Mas Ikman? Bu, mana? Kita lan langsung lanjut lanjut presentasi aja ya, kelompok satu ya. Siap, siap, Pak, Mohon izin, share screen ya, Pak Andri. Ya, kayaknya ada orang di mana, Pak? Oh. Oke, silakan, silakan langsung share screen aja. Oke, Pak. Baik, um, baik, uh, Pak Andri dan teman-teman, Mohon izin, uh, kami dari kelompok satu ya. Uh, ada Mas Aryo di Setio Putra ada Pak Wicak Citra Gali Mandiri yang masih di kantor ya, lalu saya sendiri Ryan, mohon izin Pak ini menjelaskan tentang Visual Basic 6.0, terutama untuk fitur menu dan toolbar Pak, nah ini menurut pemahaman kami Pak, terutama saya Pak yang belum pernah pakai, jadi based on riset kami di Google, baik untuk slide pertama ini saya menjelaskan secara keseluruhan dulu Pak, jadi, tampilan user interface-nya visual basic, 6.0 kurang lebih seperti ini. Jadi, ada enam area satu menu bar, lalu ada main toolbar, ada toolbox yang di kiri, lalu ada form, ada project. Ya, tadi yang seperti dijelaskan Pak Andri, lalu juga ada property. Nah, untuk slide berikutnya, kita akan fokus menjelaskan terkait menu bar dan. Tadi ya uh, toolbar ya oke baik silakan Pak Haryo uh, Pak Galih slide berikutnya saya dulu ya Mas ya silakan Mas Mas Haryo Oke terima kasih uh, mohon izin ini untuk saya menjelaskan tentang menu bar ya jadi menu bar itu yang dari hasil diskusi kami tadi ini mungkin juga sudah juga ada di rata-rata aplikasi yang menggunakan graphical user interface ya, seperti di Word juga ada, Microsoft Word, mungkin di Excel juga ada. Jadi kira-kira hampir sama ya yang paling atas itu yaitu ada menu pojok kiri atas itu ada menu file, ada perintah antara lain ada open untuk membuka suatu project dan bisa save untuk menyimpan project ya juga ada uh, make digunakan untuk mengcompile project menjadi file Excel. Ya. terus kemudian juga ada di sebelah kanannya ada menu edit yang berkaitan dengan perintah editing ya. seperti di aplikasi lain juga ada, ada cut copy paste find replace undo dan redo ya, kemudian di sebelah kanannya lagi ada menu view itu digunakan untuk menampilkan window window pada IDE Visual Basic yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian di kanannya lagi ada menu Project digunakan untuk menambahkan objek obyek baru seperti pada form, standard module, class module, dan user control module, dan lain-lain. Ya. Kemudian di kanannya lagi ada menu Format untuk mengatur posisi, dan ukuran satu atau beberapa kontrol ya terus di kanannya lagi ada menu debug ya berisi perintah perintah yang digunakan saat program sedang di debug jadi untuk memperbaiki error atau kesalahan sintaks ya jadi aplikasi yang dieksekusi tahap demi tahap nilai dari variabel yang bersangkutan ditampilkan dan menambahkan breakpoint untuk memonitor jalannya program Kemudian ada juga menu run untuk yang berisi perintah-perintah untuk menjalankan aplikasi yang dibangun. Ya, sekian penjelasan tentang menu. Terima kasih Pak Rayan. Baik, untuk berikutnya silakan Pak Galih ini terkait toolbar ya. Baik, terima kasih. Terima saya. Baik, terima kasih Mas Rayan, Mas Aryo. Mohon izin Pak Andri, saya sampaikan untuk penjelasan selanjutnya yaitu mengenai toolbar. Nah, di sini Visual Basic memiliki sejumlah toolbar yang diletakkan pada posisi sebelah atas ya, Pak ya. Jadi, mohon maaf saya bacakan saja, Pak. Ada empat ada 4 apa? Ada empat toolbar, Pak. Ada 4 toolbar dalam Visual Basic itu sendiri. Yang pertama yaitu standar toolbar Ya, ya, ini berisi tool yang digunakan untuk perintah-perintah seperti membuka atau menyimpan sebuah uh, project. Uh, kemudian, untuk yang kedua, uh, ada di bag uh, toolbar, yaitu digunakan uh, berisi perintah seperti yang terdapat pada menu di bag. Jika toolbar tersebut tidak terdapat pada IDE, uh, saya kurang paham juga nih dengan IDE ini. Anda dapat memilih menu view toolbar. Untuk menampil, menampilkan toolbar tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu edit toolbar. Fungsinya pada saat kita mengedit sebuah kode sebuah kode menambahkan breakpoint dan bookmarks. Dan yang terakhir adalah forum editor toolbar digunakan untuk mengatur posisi kontrol yang ada pada form. Mungkin uh, untuk bahan diskusi kita semua, mungkin setelah ini, Mas Selayan dipersilahkan. Apabila ya, ada ya. ini, apa tambahan atau uh, penjelasan lain? Terima kasih, ya, terima kasih Pak Aryo, uh, Pak Gali. Uh, sementara presentasi kami cukup, uh, Pak Andri, karena kami sendiri, saya pribadi belum pernah coba Pak, aplikasi ini, jadi belum bisa cerita. Banyak, Pak Andri dan teman-teman. Terima kasih, Pak Andri dan teman-teman. Oke, terima kasih. Kelompok satu udah memaparkan uh, presentasinya. Uh, Oke, okay. cukup bagus ya. Cuman mungkin ada saran saya untuk uh, presentasinya itu. Uh, mungkin uh, saya share screen sedikit ya. Oh ya, siapa? Oke, okay. nah uh, yang saya maksud itu tadi, uh, mohon izin seperti ini, teman-teman. Jadi, ada di apa namanya, ada tampilannya gitu kan. Nah ini edit, di edit itu apa saja gitu kan. Ini kan sebenarnya bisa dilihat di ini ya. Nah kayak gini nih, gitu kan ada pointer, ada label, ada frame, ada checkbox. Nah itu maksud saya sih sebenarnya gitu. Jadi masing-masing ini fungsinya apa, pointer fungsinya apa, label fungsinya apa kayak gitu. Jadi kita tahu gitu. Nah kayak gini kan, dijelasin tuh gitu kan. Pointer itu seperti ini gitu kan, picture box itu fungsinya apa gitu. Itu sih maksud saya tadi. Gitu. Jadi nggak apa-apa karena udah di, dicari juga, udah apa, udah berdiskusi juga. Paling nanti teman-teman pelajari ini ya apa aja yang kulbarnya gitu kan. Itu menjadi menjadi bahan dasar kita, bahan acuan kita saat membuat di visual basic nanti, gitu ya. Ya, baik Pak, Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, ya Oke, sama-sama. Oke, uh, lanjut di kelompok 2. Eh, sebelumnya ada yang ingin ditanyakan dari kelompok 2 ke kelompok 1 tentang materi yang disampaikan. Silakan kita diskusi. Mungkin karena kita sama-sama belum ini Pak, ya saya harus cukup Pak. Okay, kayaknya masih mau udah mulai mengantuk nih, suaranya. Oke, <NRK1> <SISU> oke, okay, enggak okay, apa-apa. Okay, lanjut ya di kelompok kedua. Silakan. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa menerangkan tentang apa, eh, property window sama project window ya? Untuk project window, mungkin bisa ditampilkan sama Faisal. Silakan Pak Dika. Oke, saya akan mengabadikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, semuanya. Malam, Bandri. Salam, warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya malam Saya di sini ingin menjelaskan sedikit Tentang Project Windows dan properti Windows Yang saya sendiri juga masih belum mengerti dan paham tentang aplikasi ini Oke pertama Project Windows digunakan untuk menampilkan sebuah proyek Dan seluruh item dari setiap proyek Direferensikan secara hierarkis. Jika berisi lebih dari satu proyek, setiap proyek akan memiliki waktu yang tersedia yang ditampilkan dalam struktur hierarki yang eksplis. Project window membantu dan melihat beberapa proyek dari paket dan jenis yang berbeda secara bersamaan. Setiap proyek menjadi aktif ketika dipilih menggantikan nama proyek, dimungkinkan melalui jendela proyek untuk mendapatkan. Inilah proyek di Microsoft Visual Basic. Langkah-langkah berikut perlu dilakukan. Langkah pertama yaitu pilih menu Tampilan dan klik Project Explorer. Lalu langkah yang kedua gunakan pintasan keyboard atau Ctrl R. Adapun langkah ketiga Klik ikon untuk mendapatkan jendela proyek. Tanda plus digunakan untuk memperluas konten proyek di jendela proyek. Lalu tanda min digunakan untuk mengontrak jendela proyek. <tuh> jendela proyek digunakan untuk menyisipkan dan menghapus modul dalam proyek. Untuk menyisipkan modul, pilih proyek di jendela proyek, pilih sisipkan modul untuk menghapus modul pilih proyek di jendela modul proyek lalu pilih modul klik kanan dan pilih pilih hapus nama modul Ya ini kiranya, kiranya tampilan dari property windows Oke lanjut Mas Lalu ada fungsi-fungsi properti dalam Visual Basic, yaitu sebagai berikut. 1. Appearance digunakan untuk menentukan penampilan dari kontrol kosong, flat 1, sampai 3D. 2. Archive digunakan untuk menentukan apakah file listbox dapat menampilkan file dengan atribut archive atau tidak. Tiga, Back Color digunakan untuk menentukan warna latar belakang kontrol. Yang keempat, Cause Validation digunakan untuk menentukan apakah event validate diaktifkan ketika kontrol akan kehilangan fokus atau false and true. Drag Mode menentukan modus drag and drop. Lalu yang kelima, Drag Region. Digunakan untuk menentukan ikon yang digunakan pada operasi drag and drop pada control label. Yang keenam, enable. Menentukan apakah control label dapat menerima event yang dibuat oleh pemakai. Misalnya, event click, mouse down, mouse up, dan lain-lain. Yang ketujuh, font. Digunakan untuk menentukan Font size dan style huruf yang digunakan pada kontrol. Yang ke-8, color digunakan untuk menentukan warna tulisan yang digunakan pada kontrol. Yang ke-9, hidden digunakan untuk menentukan apakah file listbox dapat menampilkan file dengan atribut hidden atau tidak. Lalu yang ke-10, height digunakan untuk menentukan tinggi dari kontrol. 12. digunakan untuk menentukan nomor indeks jika kontrol tersebut merupakan kontrol array. 12. Left digunakan untuk menentukan jarak kiri kontrol dari kontainernya. 13. Normal digunakan untuk menentukan apakah file ListBox dapat menampilkan file dengan atribut normal atau tidak. Yang keempat. Mouse Icon digunakan untuk menentukan icon mouse yang digunakan ketika pointer mouse berada di atas kontrol label tersebut. Properti ini berarti bila properti Mouse Pointer diset menjadi 99 sampai custom. Kelima belas Mouse Pointer digunakan untuk menentukan bentuk pointer yang digunakan ketika mouse pointer berada di atas kontrol label tersebut. 16. Multi select digunakan untuk menentukan apakah item dalam list box dapat dipilih lebih dari satu atau tidak. 17. Pattern digunakan untuk menentukan pola wildcard yang digunakan untuk membatasi file yang akan ditampilkan dalam kontrol. 18. street only digunakan untuk menentukan apakah File dapat menampilkan file dengan atribut. Lalu, read only atau tidak. 19. Sistem digunakan untuk menentukan apakah file list dapat menampilkan file dengan atribut sistem atau tidak. Lalu, yang ke-20, table index digunakan untuk menentukan urutan table index dari 0 adalah kontrol yang pertama mendapat fokus jika form dijalankan. Properti ini efektif jika setting properti tab stop adalah true. Lalu fungsi-fungsi selanjutnya yaitu 21 tab stop digunakan untuk menentukan apakah textbox dapat menerima fokus karena penekanan tombol tab oleh pemakai false atau true. Yang ke-22 tag properti ini dapat digunakan sebagai tempat menyimpan data sementara yang berkaitan dengan kontrol label tersebut. 23. Top digunakan untuk menentukan jarak atas kontrol dari kontainernya. 24. Volume eh, value digunakan untuk mendapatkan atau menentukan nilai dari scrollbar. 25. Visible digunakan untuk menentukan apakah kontrol label tersebut visible atau tidak. false atau true. 26. Width. Digunakan untuk menentukan lebar-lebar kontrol. Oke, Mas Hikman. Ini ya, apa? Sekian uh, penjelasan dari kelompok dua. Mohon maaf, uh, masih banyak kekurangannya. Oke, terima kasih. Kelompok dua, uh, memang apa ya? Uh, dari presentasinya, memang kelihatan bingung, ya, teman-teman. Ya, mau jelasin. Uh, karena kalau presentasi itu kelihatan kalau misalkan kita kurang paham dengan apa yang kita buat gitu ya. Tapi nggak apa-apa, bagi saya itu udah sangat bagus karena yang teman-teman cari itu sesuai dengan apa yang saya arahkan tadi. Nah, maksudnya saya di sini itu adalah ketika teman-teman cari itu, nanti uh, saat kita praktek, acuannya ke bahan yang udah kalian buat gitu. Jadi kan contohnya adalah visible dan disable gitu kan dari sebuah uh, apa namanya uh, objek. Nah, itu kan ada true, ada false. Nah, itu artinya kan menampilkan atau menyembunyikan objek yang kita pilih gitu. Nah, itu salah satu contohnya. Terus ada weights tadi ya. Nah, itu juga ukuran gitu. Terus ada color dan segala macam. Nah, itu adalah fungsi-fungsi dari uh, apa namanya, properti uh, dari toolbar yang kita pilih gitu. Itu secara sederhananya, sehingga saat kita praktek nanti acuannya sudah teman-teman pegang nih gitu ya. Kalau misalkan apa namanya tadi di, di uh, properti berarti teman-teman bisa baca lagi uh, dari hasil diskusi yang sudah dibuat gitu kan terus uh, kalau misalkan pengen pelajari lebih lanjut tentang bulbar nah lihat dari hasil materi yang dibuat oleh kelompok satu gitu nah itu maksud saya jadi teman-teman tuh paham ketika kita mulai uh, memasuki ke aplikasinya langsung gitu oke okay, baik uh, nanti uh, apa hasil diskusinya ini diupload aja ke LMS ya. Lalu buat satu pertanyaan uh, terkait hasil diskusinya contoh misalkan yang toolbar gitu ya. Nah, mungkin uh, dibuatkanlah uh, salah satu bentuknya misalkan Image control uh, Image control berfungsi sebagai apa? Kayak itu contohnya gitu ya. Nah, terus kalau uh, window mungkin bisa juga contohnya adalah fungsi window uh, di Visual Basic Uh, seperti apa kayak gitu buat apa gitu kan nah itu jadi itu salah satu contohnya terus kalau misalkan di menu mungkin bisa sampaikan juga menu uh, file pada Visual Basic berguna sebagai apa kayak gitu gitu sih jadi teman-teman uh, apa aktif dalam mencari pertanyaannya dan nanti uh, ya mungkin di UTS atau di UAS itu pertanyaan muncul lagi kayak gitu oke okay, ya mungkin pertemuan malam ini kita cukupkan ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup? Mohon izin Pak Andri, mau bertanya. Kalau batas uploadnya seperti kemarin Pak, ada jeda waktu? Sehari dua hari atau langsung malam ini Pak? Oke, kalau kemarin saya perpanjang lagi kan ya. Oh iya, iya. Terima kasih, Pak. Gini aja, enaknya teman-teman gimana? Saya nggak mau menyulitkan juga sih. Cuman kan sebenarnya gampang ya. Kan hasil diskusinya tadi tinggal di-upload terus cari pertanyaan. gitu kan. Pertanyaan gampang juga gitu kan. Cuman kan khawatirnya kan teman-teman agak sulit waktu ya. Jadi ada kerja, ada segala macam gitu kan. Nggak ada waktu untuk buka LMS mungkin gitu kan. Jadi enaknya berapa hari nih kita sepakat nih. Diskusinya biar kita bisa ini pak bisa perbaikin dikit-dikit lah gitu. Oke oke oke. Berarti uh, ya udah lama aja kali ya sampai pertemuan berikutnya aja kali ya saya buka ya. Alhamdulillah, makasih Pak. Oke okay, sama-sama. Ada lagi? Uh, uh, pak Andri mau nihun ya. bertanya. Uh, yeah. Untuk tugas yang kita upload ini, apakah itu termasuk komponen penilaian seperti tugas satu, tugas dua, ataukah ini semacam quiz, Pak? Uh, ya, yeah, itu menjadi penilaian bagi saya. Jadi kan kalau absen sih, udah saya absen semua tuh nggak jadi masalah. Jadi ketika nilai teman-teman itu anjlok, nah dari nilai-nilai ini akan membantu nantinya. Tapi uh, nilai ini kan. Teman-teman udah tahu ya, asalkan udah ngisi itu otomatis masuk ke dalam penilaian uh, apa namanya. Itu kan ada 14 pertemuan ya, berarti uh, nilai itu udah menjadi uh, 100% kayak gitu. Jadi nanti ketika di UTS sama UAS, teman-teman cuman menjawab hasil dari pertanyaan-pertanyaan uh, udah dibuat oleh teman-teman yang lain kayak gitu. Ini itu kan kadang ada juga nilainya yang anjlok ya. Nah, di sini nilainya. Gitu. Baik Pak Andri, terima kasih. Oke, okay. ada lagi? Cukup ya? Oke, okay. kalau uh, sudah ini uh, kita tutup pelajaran pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sama-sama. Nah,